Yes. supaya hadis yang kita dengar saat ni, Nabi katanya aku pemimpin manusia pada hari kiamat, tahukah kamu mengapa Allah akan mengumpulkan manusia, semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir, di satu tempat lapan iaitunya, di pada mahsyar yang kita akan beripung semua daripada Nabi Siapa apakah, orang akhir sekali hidup di atas muka dunia ni Celok mata Ataupun satu min Yang dikira katanya Lebih kuris ke lo Ataupun banyak tu duduk di dunia Wallahualam, hak ni kita tak tahu Sebab tu, sahabat ataupun Orang tabi'in pada zaman dulu pun Dia tak tahu katanya Nabi maksud tu Maksud macam mana Selepas itu, Nabi bersabda lagi Nabi ayah katanya Matahari di atas pala Matahari di atas pala pada hari kiamat Selepas itu Nabi bersabda lagi Manusia berada dalam air peluh Mengikut kodak amalan mereka Masya Allah Nah, Sebahagian mereka akan sampai Kedua buku nalinyo, Sebahagian mereka sampai Kedua lututnya Sebahagian mereka Sampai kedua pinggannya dan sebahagian mereka tenggelam seluruh tubuh ke air peluh. Cuba kita gambar. Eh? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk dengan tangannya Kemuluknya mulutnya. Bila siapa orang okay, tenggelam dalam air peluh yang cemah, busuk sana Nabi tunjuk ni siapa sini. Ni, ila fihi Nabi kata ke Nilah keadaan manusia. Kena mengarunglah belaka Dari air peluh pada hari kiamat nanti. Pak kita nak nak nak duduk setakat mana ni air peluh? Setakat kaki, buku lali ke, lutut ke, pinggang ke, dada ke dan akhir sekali sampai ke mulut. Macam air peluh dia bau busuk. Nah air peluh ho okay. pakai baju lagi bila peluh kita sendiri kita pakai baju bila peluh air peluh kita bau busuk apa tah lagi manusia yang begitu ramai air peluh banyak Allah nah ani sebab tu kita bila kita mikir hak kubur kita hak akhirat kita walaupun kita tak sampai lagi ni orang okay. dia hidup dia hidup lagi tak tahu katanya kubur lagu mana akhirat macam mana cuba gambar bila-bila, gambar cintanakan katanya dalam kubur lagu mana kita nak pergi duduk, tempat sepik kita duduk dengar, sorry lah, kecepat mudah-mudah walaupun kubur tu ramai orang orang dikambuh di, di tanah, tapi kita bawa diri kita masing-masing, akhirat pun lagu betul lah juga, bawa diri masing-masing tak sewi we orang tupai kita, dan kita pun nak tupai orang, orang pun tak say too, tak say tolong juga kita tu dah. Nah, setiap orang mengikut kadar amalan dia hak dia buat. Yang kelapai pula. Bab yang kelapai asy-syafa'atu wal maqamul mahmud. Syafaat pertolonge dan kududukan yang terpuji. Hadis 108 dan 170. Nah, hak ni panjang dah. Dengar dah. Jangan dengar dah. Hadis panjang saya pembaca bu cepat. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك يجمع الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر؟ وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والقرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون ما يشف... من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع فعلنا إلى ربك على ترى إلى ما نحن فيه على ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت الأو إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا إشفعلنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من, من أهل الأرض إشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات فذكرهن أبو حيان في الحديث نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس من المهد صبيا إشفع لنا ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول, فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما, احنا إلى ما نحن فيه فأنطلقوا فآتي تحت العرش فعقعوا ساجدا لربه عز وجل ثم يفتح الله علي من محامله وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك ارفع رأسك سلطاطه واشفعة الشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم <تصفيق> قال والذي نفسي بيده Min jannah, wa humyar, aw wa hadis dikeluarkan oleh Al Bukhari 3340 4712 dan Muslim 194 pak. maksud hadis ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Rasulullah SAW dibawa sepotong daging. Maka dihidang kepada Baginda Bahagia Pohor. Baginda sangat menyukainya. Nah, suka orang, orang jamumlah, jamung nabi. Nabi pun makan, Baginda pun menggigitnya. Nah, makan. Setelah itu Baginda bersabda, "Arning nah, panjang." Setelah Nabi makai Nabi royak cerita panjang. Supang hadis yang kita dengar saat ni. Nabi katanya, aku pemimpin manusia pada hari kiamat Tahukah kamu mengapa Allah akan mengumpulkan manusia Semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir Di satu tempat lapang Iaitunya, di pada mahsyar Yang kita akan beripung semua Daripada Nabi Ades, siapa kau Orang akhir sekali hidup di atas muka dunia ni Suara, seruai yang menyeru dapat terdengar oleh mereka semua Masya Allah nah, Termasuknya kita semua ni Akan pang, akan dipanggil sikit lagi Orang yang memandang dapat melihat Semua mereka semua Dan matahari dibawa dekat Maka kesedihan dan kesusahan manusia Sampai pada batas yang tidak mampu mereka pikul nah, Ayat katanya Susah belakang tiap-tiap orang La ilaha illallah Orang-orang nah. saling berkata dan bertanya satu sama lain Pakai kecek belakang Adakah kamu tidak melihat apa yang menimpa kamu? Ha gitu Apa, -apa ni? Kita nak cari jalan ke mana tubik ni? Adakah kamu tidak melihat siapa yang dapat meminta syafaat dari Tuhan kamu? Sebahagia orang mengatakan kepada sebahagia yang lain Maknanya siapalah nak syafaat kita ni? Pakai hati orang Lagi itulah Kepada sebahagia yang lain dia Hendaklah kamu menemui Adam Ani pakak kecek pergi mari manusia sama-sama manusia pergi cari Nabi Adair mereka mendatangi Adam lalu berkata engkau adalah bapak seluruh manusia Allah menciptamu dengan tangannya meniupkan ruhnya kepadamu dan memerintahkan para malaikat bersujud kepadamu Ani, orang ramah duk kecek dengan Nabi Adair duk puji Nabi Adair apa tu? nak no, kagak apa tu? Mintaklah syafa'at kepada kami dari Tuhanmu Adakah engkau tidak melihat keadaan kami ini? Masya Allah Ini nah, anak cucu ada pakat kecek dengan dia Tak nampak ko oh, keadaan kami yang susuh, payuh Minta lah syafa'at hiya dia dengan Allah Adakah engkau tidak melihat apa yang menimpa kami? Adam berkata Pada saat ini Tuhanku benar-benar marah. Dia tidak pernah marah seperti ini dan tidak akan marah seperti ini selepas ni. nak. Dahulu ni Nabi Adam dok dok royak reng-reng dia dulu. Dahulu dia melarangku mendekati pokok dalam syurga tetapi aku durhaka. Nak ayat Nabi Adam dia berasa katanya dia salah hidup makan buah di dalam syurga. Oh diriku Oh diriku Oh diriku Itulah maksud nafsi, nafsi, nafsi Tiga kali ia sebut Pergilah bertemu dengan orang lain Pergilah kepada Nuh Mereka mendatangi, mendatangi Nuh Lalu berkata Ini saya kena baca cepat dah Dah reng-rau kita tahu dah Katanya Manusia orang yang susah Belakang pakar jumpa dengan Adil Lepas tu Pakar-pakar ni Jumpa dengan Nabi Nuh Jumpa dengan Nabi Ibrahim Jumpa dengan Nabi Musa Jumpa dengan Nabi Isa Dan akhir sekali jumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini saya minta baca cepat itu, dengan Mereka mendatangi Nuh Lalu berkata wahai Nuh Engkau adalah Rasul rasul pertama untuk penduduk Mumi Allah menyebutmu sebagai hamba yang sangat bersyukur Mintalah syafaat kepada kami dari Tuhanmu Adakah engkau tidak melihat keadaan kami Nuh berkata Saat ini Tuhanku benar-benar marah dia tidak marah seperti itu sebelumnya Dan tidak akan marah seperti ini selepas itu Lalu dahulu aku pernah Mendoakan keburukan untuk kaumku Oh diriku, oh diriku, oh diriku Pergilah bertemu dengan orang lain Pergilah kepada Ibrahim Mereka mendatangi Ibrahim lalu berkata Wahai Ibrahim, engkau Nabi Allah dan kekasihnya Dari penduduk bumi Mintalah syafaat kepada kami dari Tuhanmu Adakah engkau tidak melihat keadaan kami? Ibrahim berkata saat ini Tuhanku benar-benar marah Dan tidak akan marah seperti ini Seperti itu sebelumnya Dan tidak akan marah seperti ini sepas ini Dahulu aku pernah Berdusta tiga kali Ini Nabi Ibrahim dia bisa kecik bohong Tiga kali Abu Hayyan menyebut tiga-tiganya -tiga Di dalam hadis. Ini tak apalah Dia tak ada sebut dalam hadis ni, Tapi sebut di dalam hadis lain Nabi Ibrahim berkata Oh diriku, oh diriku, oh diriku Pergilah bertemu dengan orang lain Pergilah kepada Musa ketika mereka menemui Musa lalu berkata wahai Musa engkau adalah utusan Allah Allah memberi memberimu kelihatan uh, bukan, bukan, memberimu kelebihan dengan risalah dan percakapannya ke, uh, ke atas seluruh manusia mintalah syafaat kepada kami dari Tuhanmu adakah engkau tidak uh, tidak melihat keadaan kami ini Musa berkata saat ini Tuhanku benar-benar marah dia tidak marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan marah seperti ini selepas ini. Aku pernah membunuh seorang okay, padahal aku tidak diperintah supaya membunuhnya. Ini Nabi Musa yang mengaku katanya, dia besok tolak orang okay, siapa kau mati. Padahal dia tak ada, tak ada sengaja nak bunuh, tapi orang itu mati. Oh diriku, oh diriku, oh diriku. Pergilah bertemu dengan orang lain, pergilah kepada Isa. Kemudian mereka mendatangi Isa lalu berkata Wahai Isa, engkau adalah utusan Allah dan kalimahnya yang disampaikan kepada Maryam serta roh darinya Engkau diberi kelebihan boleh bercakap kepada manusia ketika masih berada di dalam buayan Yaitu duduk dalam nur tu Nabi Isa boleh kecek tu Mintalah syafaat kepada kami dari Tuhan, Tuhanmu Engkau Adakah engkau tidak melihat keadaan kami ini? Isa berkata saat ini Tuhanku benar-benar marah dan dia tidak marah seperti itu sebelumnya dan tidak akan marah seperti ini selepas ini. Dia tidak menyebut dosanya. Oh diriku, oh diriku, oh diriku. Pergilah bertemu dengan orang lain, pergilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anilah highlight yang duduk sini ni. Cariความสำคัญ hadith ni duduk sini. Bila orang ramai berjumpa dengan Nabi Muhammad mereka pun mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lalu berkata Wahai Muhammad Ini orang ramai Daripada seluruh umat Pakat pergi jumpa dengan Nabi Muhammad Pakat rakyat katanya Engkau adalah utusan Allah Penutup para Nabi Allah telah mengampuni dosamu Yang telah lalu dan yang kemudian Mananya hey, Nabi tak ada dosa Mitalah syafaat kepada kami dari Tuhanmu Adakah engkau tidak melihat keadaan kami ini? Ha ni? Nah, Allah Alhamdulillah, kita nak duduk dalam hitam ni, kedok ni. Pakat pergi cari nak minta syafaat ni. Lalu aku pergi hingga sampai di bawah arash. Ni lah. Yang Nabi rakyat katanya dia tak jawab gapa-gapa. Tak ada rakyat. Tapi Nabi jalan, jalan, jalan, jalan. gi di bawah arash. Aku pun sujud kepada Tuhanku. Kemudian Allah memberiku ilham Sehingga aku boleh memujinya Dengan puji-pujiya Yang belum pernah diucapkan Orang selainku. ku Maknanya Allah Ta'ala Ui kepada Nabi pada waktu itu Boleh puji Allah Ta'ala Tak biasa Nabi puji sebelum pada ni Dan orang lain atas muka dunia pun Tak biasa lagi Puji Allah Ta'ala macam mana Allah nak Pada waktu itu lah Nabi puji Allah sujudlahmu kemudian dikatakan kepadaku nabi kata wahai muhammad ni bunyi suara angkatlah kepala kamu mintalah nescaya engkau diberi mau nak minta gapo aku nak bui pada hari ni hai muhammad mintalah syafaat nescaya syafaat engkau akan dikabulkan allah nak maka aku angkat Angkat kepala ku dan berkata Nabi sebut mula-mula sekali Iaitunya wahai, wahai Tuhan umatku, Wahai Tuhan Umat Wahai Tuhan Umat Masya Allah Dua kali Nabi sebut Umati ya Rab Umati ya Rab Ni ayat katanya Hati Nabi ni Duduk sekali dengan umat dia La ilaha illallah Pah hati kita nak nanduk sekali ke dok dengan Nabi. Kalaulah Nabi semacam tu, cuba kita gambar kita Setakat mana. Dunia akhirat Nabi ini ingat kepada umat, pangi umat dia, pangi umat dia Lalu dikatakan kepadaku, wahai Muhammad, masukkan orang-orang yang tidak dihisab dari umatmu melalui pintu syurga sebelah kanan. Allah amin ya rabbal alamin Hak ni kita nak benar-benar ni Sebelah kan ni adalah Orang yang duduk dalam syurga Pintu tersebut khusus untuk mereka Tetapi mereka berhak memasuki pintu-pintu syurga yang lain Seperti orang-orang Kemudian beliau bersabda Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Jarak antara kedua pintu dari pintu syurga Nak ayat katanya Bika pintu syurga tu bikap itu iaitu nyo kiri kanan ni atas Nah, tu orang panggil bikap itu Nabi kata kanan seperti jarak jauhnya antara Mekah dan Himyar atau Mekah dan Busra Busra ni wallah lah. kalau tak silap saya di di Iraq Cuba kita gambar satu pitu di dalam syurga ni dah tahu apa ribu kilo besar dia apa orang yang masuk tak ada penuh berebut masuk futihat abwabuha wa futihat abwabuha dan, dan dibuka semua pitu-pitu dia Allah nak tulah ada lagi wal ladzi fi muslim iaitu nya di dalam sahih muslim baina makka ta wahajar iaitu nya jaraknya di antara makkah dan hajar nah, inilah nak no, ayat katanya pitu syurga sasa so -so ni Allah dan orang hak tak ada kena hisab tu boleh masuk dengan penuhnya kebahagiaan eh. Nah, InsyaAllah hadis yang panjang Yang saya baca kepada kita Nak tinggal pun buasa, buasa, buasa saya Kalau kita tinggal baca hadis ni nah, Lepas tu hadis lain-lain lepas pada ni Ya pandok, pandok, pandok Ada hak panjang, ada hak pandok Gitu lah Wallahu alam wa sallallahu ala, Muhammad Wa ala adihi wa sahbihi wa sallam warahmatullahi wabarakatuh